Terima kasih banyak untuk kalian mungkin sudah menonton tombol subscribe, like, dan ya udah nge sudah ngeser-ngeser semua video-video kita. Oke baik, dan aku pun masih tetap mendoakan kita semua ya. Agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus masih bisa tetap semangat. Supaya kita bisa melewati satu persatu barai permasalahan kehidupan kita hari ini. Termasuk di dalamnya hutang di aplikasi pinjol yang mungkin sudah membuat pusing tujuh keliling baik ya sebelum melanjutkan video ini aku pengen mengabsen kalian terlebih dahulu kalian yang menonton video ini dari daerah mana saja dan kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini ya dengan catatan untuk tidak saling meninggalkan nomor handphone karena kita khawatir hari ini masih banyak saja ya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kesusahan saudara sendiri dengan cara menipu orang lain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 yang mungkin salah satu diantaranya ada yang sedang kalian pakai Atau mungkin memakai dua atau mungkin lima aplikasi yang akan kita jelaskan pada video kali ini Dan hari ini kita pengen ngebahas aplikasi ada modal Bantu Saku, modal nasional, KTA Kilat dengan uang mie ya jadi ada 5 aplikasi pinjol yang akan kita bahas pada video kali ini Oke siapa hari ini yang memakai salah satu di antaranya, Atau mungkin sedang memakai kelimanya dan hari ini sedang gelisah dan bertanya-tanya Apakah 5 aplikasi pinjol ini memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak bang Atau mungkin mereka sudah legal OJK atau tidak bang Dan mereka ini menyebarkan data atau tidak bang Banyak banget ya karena hari ini diburu ya sama Pesan-pesan penagihan dari aplikasi pinjol yang terkadang pengirimnya nggak jelas siapa Dan ini membuat kita bertanya-tanya dan was-was ya kan Dan inilah yang harus kita latih ya untuk bisa tetap bersikap tenang dan tidak panik berlebihan Ah udah bang langsung saja bahas 5 aplikasi pinjol yang mungkin hari ini belum mampu kita bayar Dan tertotal puluhan juta rupiah Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini Baik, ya. Di sini terdapat banyak aplikasi pinjol yang mungkin sedang kalian pakai, dan kita pengen fokus dulu untuk yang pertama di aplikasi. Ada modal ini, dia aplikasi ada modal. Nah, siapa hari ini yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran, atau mungkin sedang bertanya-tanya apakah ini ada debt collector lapangannya? Oke. Kita bahas tuntas pada video kali ini kita pengen tunjukin dulu tagihannya ya dan disitu sudah tertotal 6 juta rupiah nominal yang fantastis di tengah badai kesulitan perekonomian hari ini ya kan dan itu sudah keterlambatan selama 637 hari ya lebih kurang dua tahun lah hari ini belum mampu kita bayar dan totalnya sudah menjadi 6 juta. Nah, kenapa bisa menjadi 6 juta? Dan berapa jumlah pinjaman pokok di awal di aplikasi ada modal ini? Pinjamannya kemarin, ini di awal, itu berkisar uh, sebesar 3 juta rupiah. Dan sekarang sudah tertotal menjadi 6 juta. Artinya sudah ada kelipatan, ya, selipat. Pinjam 3 juta, bayar 6 juta. Iya. Dan apakah ini diperbolehkan oleh pihak OJK? Jawabannya iya. Yang penting tidak melebihi dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Bang aku pinjamnya satu juta Bang kalau nanti aku telat bayar gagal bayar berapa jumlah biaya denda dan bunga yang lep, paling banyak ya maksimal yang akan diberikan pihak aplikasi pinjol yaitu kelipatan dari pertama kali kita melakukan pengajuan pinjaman tidak boleh lebih dari 100% kalau pinjamnya satu juta ya bayarnya nanti harus 2 juta nah apakah aplikasi ada modal ini sudah legal OJK jawabannya sudah dan apakah aplikasi ada modal memiliki debt collector lapangan? Jawabannya belum. Jadi kita masih punya kesempatan untuk melunasi dan mengumpulkan uang. Jadi udah cukup jelas. Dan apakah mereka melakukan penyebaran data? Tidak boleh. Ya, aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu tidak boleh melakukan penyebaran data. Apabila memang mereka melakukan penyebaran data, maka segera laporkan saja. Ya, dan sertakan beberapa bukti-bukti bahwasannya memang mereka melakukan penyebaran data. Oke, baik ya, itu untuk di aplikasi. Ada modal, kita pengen cek di aplikasi bantu saku. Nah, siapa hari ini yang sedang memakai aplikasi bantu saku dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi bantu saku ini? Kita pengen cek dulu. Udah ada tagihannya, udah ini belum mampu dibayar ya kan? Dan disitu kalian bisa melihat tagihannya terlambat, ya. 1.7800 dan ini 1.800. Kita pengen cek berapa sih ya pembayarannya yang kemarin. Jumlah yang harus dibayarkan itu 4.892.000. Banyak banget ya, itu kemarin kalau gua nggak salah, ini pinjamannya. Kalau dibagi dua, itu sekitar dua juta tiga atau dua juta empat rupiah pinjaman di awal, pinjaman pokoknya. Dan sekarang sudah menjadi kelipatan, itu empat juta delapan Ada yang mangkai dan belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi Bantu Saku. Nah, hari ini, apakah aplikasi Bantu Saku ini sudah memiliki debt collector lapangan? Banyak ya yang bertanya seperti itu. Jawabannya belum untuk aplikasi bantu saku belum memiliki debt kolektor lapangan. Nah untuk uh, legal standingnya, apakah aplikasi bantu saku ini sudah legal OJK? Jawabannya sudah. Mereka memiliki status terdaftar dan berizin di OJK. Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak boleh. Ya, apabila memang hal itu nanti terjadi segera laporkan kepada pihak kepolisian, OJK, dan asosiasi. Pendanaan fintech bersama Indonesia itu untuk di aplikasi Bantu Saku, dan Bantu Saku ini sudah memiliki legal standing terdasar dan berizin di OJK. Lanjut, kita pengen bahas untuk di aplikasi modal nasional. Ini dia, oke, kita pengen tunjukin dulu di aplikasi modal nasional. Oke, dan kita pa, langsung aja lah pengen cross check dulu ini tagihannya ya di aplikasi modal nasional. Kita pengen cek dulu tagihan. Lambat deh, ya, selama 1137 hari dengan jumlah cicilannya sebesar satu juta enam ratus. bang, kok banyak banget ya? Kemarin ini untuk di aplikasi modal nasional pinjaman awalnya itu sekitar 800 ribu rupiah. Dan sekarang sudah menjadi kelipatannya. Yaitu sebesar 1.600.000. Loh kok boleh ya di, mereka menambahkan sejumlah tagian pokok dewal. Iya OJK memang memperbolehkan itu. Dan untuk aplikasi modal nasional ini memang sudah terdaftar dan berizin di OJK. Gua lupa peringkat berapa. Ya, dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi modal nasional ini? Dan sekarang bertanya-tanya ya, apakah aplikasi modal nasional ini sudah memiliki debt kolektor lapangannya atau belum? Banyak yang bertanya seperti itu ya. Ya, nah untuk debt kolektor lapangan di aplikasi modal nasional itu belum ada, jadi masih punya kesempatan ya untuk melunasi semua utang-utang kita. Yang jelas ini pasti bikin pusing kepala lah. Ya kan namanya terus-terusan ditagih setiap hari ya kan. Dan apakah aplikasi modal nasional itu akan melakukan penyebaran data atau tidak ketika kita belum mampu melakukan pembayaran. Nah, bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi modal nasional ini? Ada yang udah pernah merasakan bagaimana nikmatnya disebar data dari aplikasi-aplikasi pinjol? Kalau yang legal OJK sih gue yakin lah ya kan. Mereka itu nggak akan melanggar peraturan pemerintah. Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi modal nasional ini? Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini. Oke ya itulah tadi beberapa aplikasi yang hari ini sudah kita bahas dan kita kupas tuntas. Setidaknya hal ini akan meringankan beban mental dan pikiran kalian. Dia terkait tentang debt collector lapangan. Dan apakah uh, beberapa aplikasi yang tadi kita jelaskan akan melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak boleh. Kalau kalian punya pengalaman yang berbeda atau mungkin kalian sudah disebar data. Maka segera laporkan saja kepada pihak OJK, Afpi dan pada pihak kepolisian. Jadi gak perlu takut dan stop gali lobang tutup lobang Dan berhentilah ya untuk menakut-nakuti diri sendiri. Coba untuk lebih pasrah dan jujur saja kepada orang-orang di sekeliling kita. Bahwasanya hari ini kita memang memiliki masalah dengan aplikasi pinjol. Supaya kita bisa lebih tenang, nyaman dan gak kepikiran lagi. Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.